Black or white, apa sayang? Apa? Hai, la iloha iloha. Ila lana, sayang. Huh, ilah ilah ilah ilah. Ada nggak saya? Huh, ayo kita nanya. Iya, tuh seantero dia nyai, ya. Iya. Ayo sini, anta, yeah. ayo. Ayo, ayo anak-anak, ayo. Nyai di kamar eh, di mana nyai ini? Oke oke oke oke. Huh, lah ini Lihat ini diorama. Ya. Kalau mama lagi ada syuting samanya, eh, jangan dulu berani, simpang dulu tu eh. Nanti kau orang besok semua pulang, kau mau lewat di monas, ngana ini anu. Luapa suka berak doe bikin nafsu. Pemar- turfa, pemar kayak itu salah jalan. Han ini. ini WC. Permisi, toilet di sini di mana ya? Oh, di sini. Oh iya. Sini rafa-rafa. Hmm. Enggak ada berak enggak di situ. Hmm. Berak, eh, berak enggak di situ. Hmm. Bajongku Rafa, jangan duduk Mau masuk di dalam Iya, mau tutup no. Rafa, mau juga mau mulai Perkedel Rafa, apa bilang kalau sudah Rafa?